Igun Sudarmono menginfokal bersabat ya untuk chart musik indowood 2021 10 lagu dangdut terbaik 2021 Alhamdulillah sang kejora persapatia ya, di Padangdut dari Elasi kejora dengan lagu bawa aku ke penghulu Ini berada di urutan pertama Wow, Masya Allah banget ya Semakin bangga dan semakin bahagia Kepada idola kesayangan Yang selalu berprestasi Persahabat ya Tentunya kita wajib untuk selalu mendukung Karya-karya terbaik idola kesayangan kita Perhatikan juga di kalimat Kemsan yang dituliskan oleh Igun Sudarmono ini dia 10 lagu dangdut terbaik 2021 di Musik Indo World 2021 Yang pertama bawa aku ke penghulu penyanyi Lesti ya aduh makin bahagia banget nih Dede Allah sekejarah di urutan pertama dengan lagu yang sangat terpopuler Bawa aku ke penghulu Mudah-mudahan karya-karya terbaik idola kesengan kita selalu menjadi nomor satu Amin Ya Rabbal Alamin di postingan ini juga tentu banyak komentar, banyak respon yang diberikan dari para fans sejati yakni dari akun Instagram Rindawati Anusgar Normila mengatakan di kolom komentar bahwa aku Kepenghulu, Lesti, Love, Mashallah banget ya Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan doa yang diberikan kepada idola kesayangan kita kekabar berikutnya perhatikan juga persahabat dan sebuah spesial ini kabar bahagia juga alhamdulillah untuk cinta abadi leslar ini tutunya masuk di urutan ke 80 persahabat ya. top 100 program all station di semua tv top 100 program alhamdulillah cinta abadi leslar ini masuk di posisi ke 80 ini untuk yang hari sabtu persahabat ya Bangga dan semakin bahagia Mudah-mudahan episode Cael bisa lanjut Terus dan tentunya ratingnya Juga biar bisa bagus Amin Info ini kita dapatkan dari akun Sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat kansan yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah Cael masuk rating 80 yang hari satu Leslar Entertainment Selamat ya, semoga nanti bisa masuk Rating 20 besar Amin Ya Rabbal Alamin dan di sini banyak komentar yang diberikan persahabat ya, ada komentar dari akun via anuskor manan mengatakan di kolom komentar andaikan CAL ada di Indosiar, pasti ratingnya bagus, karena tergantung TV-nya juga, channel ANTV banyak yang nggak ada, jadi kebanyakan nonton di aplikasi Tuh, persahabat ya, ini sekedar mengingatkan biar rating CAL bagus kalian wajib untuk menonton di televisi, persahabat jadi ya, usahakan untuk tentunya kita semua mensupport mendukung acara dan karya-karya terbaik Lezla Entertainment dan selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang tentunya diunggah oleh akun Kirana Wedding Planner ada sebuah unggahan foto cute dari dede Lesti dan kakak Bilar momen pernikahan dan merepost kembali unggahan yang diposting oleh kakak Bilar Tentu unggahan tangan baby L yang tentunya menggenggam jari antara ibu dan ayah persahabat ya Wow, Masya Allah Ada sebuah kalimat ucapan dari Kirana Wedding Planner Alhamdulillah we most congratulations for our beloved newborn baby L All the best tuh Masya Allah banget ya Alhamdulillah ucapan selamat dari Kirana Wedding Planner Mudah-mudahan tentunya selalu mendukung Buat Lesti dan Rizki Bilar Ke kabar selanjutnya juga Persahabat ya ada ucapan selamat langsung dari Bunda Heti. Bahagia banget ya Alhamdulillah Bunda Heti mengucapkan selamat Kepada Leslar yang sudah Tentunya dihadirkan karun dikaruniai anak yang sangat luar biasa BBL telah lahir, Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi anak yang kuat, yang hebat, yang tentunya berguna dan membanggakan orang tuanya. MasyaAllah banget ya. Tentunya ini langsung ucapan dari Bunda Heti. Mudah-mudahan saja doa-doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan selanjutnya juga para sahabat perhatikan ada sebuah unggahan spesial. Di sini tentunya unggahan spesial yang diunggah oleh konlesner ke publik Persahabatnya kembali Kita dibuat heboh banget oleh netizen Markona yang berkomentar tidak mengenakan Perhatikan di akun dobelana 00 Ini tentunya akun yang berkomentar negatif kepada kakarizki bilar dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan Kalimatnya udah waktunya lahiran, jadi bohong udah banyak kebohongan terketerusan. Sambil emang ketawa persahabat, ya. Di sini simak ada jawaban dari kakak Rizky Pilar. Seharusnya kami bulan satu ada acara baby shower, tapi terpaksa dibatalin karena kondisi yang mengharuskan Dedek harus sesar. Padahal pengennya normal. Padahal nilai kontraknya bisa beli cocokmu Wow, tuh persahabat ya cocok nggak tuh. <laughs> Maikin di depan nih papa urusan, bunda dan BBL-nya sehat bagai selalu pokoknya untuk Kakak Rizky Bilar selalu menjadi yang terdepan kalau urusan bunda Lesti dan BBL. Mudah-mudahan senja persahabat ya, fans sejati yang selalu kompak dan solid ini mendukung dan selalu menjadi garda terdepan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya jangan kemana-mana.